Dan Mas Bro selamat datang di channelnya banget, channel yang selalu membagikan segala sesuatu tentang Swedia. Hari ini kita kedatangan tamu bukan sih sebenarnya kita yang bertamu di sini. Jadi kita tampilkan uh, pemilik rumahnya yaitu Vidi. <tuk> <tuk> <tuk> Yay, ini dia Vidi. Uh, selamat datang di channelnya banget. Terima yeah. kasih sudah mau tampil. Uh, artis yang bentar lagi akan muncul. Enggak, enggak, enggak. <laughs> Jadi kita hari ini mau membicarakan segala sesuatu bukan sih. Hari ini kita akan ngomongin soal apa lagu-lagu yang populer di Indonesia dan ternyata itu lagu-lagu yang berasal dari Swedia. Wow. Siapa tahu kalian juga tahu. <laughs> Kalau ya? penasaran tonton video ini ya. Cekidot. You, are you are Nggak usah lama-lama, kita langsung aja untuk ngebahas lagu yang pertama Lagu yang pertama itu adalah Swedish House Mafia oh, Yang iya, mana iya, coba? Aku tahu, aku tahu Featuring John Martin Yang gimana? Coba Bagus kan suaraku? Kalau misalnya kalian tahu lagu ini Coba komen ya di kolom komentar Nomor 2 itu adalah Tovelo Tolevo Tovelo Tove, lo Oh iya Maaf saya prononci prononciationnya kurang bagus ya Judulnya Habits Ini video klipnya tuh di Stockholm gitu Ceritanya anak-anak dugem Stockholm gitulah. lah Tove lo, coba tak searching ya stay high All the Jangan sampai kita puterin lagunya ya, karena nanti kena copyright <laughs> Yang yeah. ketiga itu adalah Avicii Pasti semua tahu dong siapa penggemar Avicii hmm. Ada Wake Me Up, Levels, terus apalagi Hey Brother uh, yeah. Hey Brother Muda naik So wake me up when it's all over When I'm I'm older All this time When I didn't know I was lost Eh, hey, ini, ini ya! Ini ya! Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Tapi gue lebih kita So wake me up when it's all over When I'm a and I'm older All oh. this time I've been fighting myself but I didn't know i was lost. Tahu, tapi dia lagu gedebuk. <laughs> ya, itu deh pokoknya ya. Kalau kalian nggak tahu, cari sendiri. <laughs> Nomor 4 itu adalah Zara Larsen Ini adalah lagu favorit aku, lagu kisah cintaku. Halah, kisah cintaku sama Mas Has. Last life. Pas laku itu, piye, aku lali, man. I live ya na na oh. na na na na na Aduh, maaf ya kalau terganggu. I live my day it was the last I live my it was the past Doing it on night all summer Doing it the way I wanna Now I got another crush last life giving me a rush <Sing> Terus nomor 5 Itu adalah Robin Robin with Klerub ya Jadi oh. ini anak-anak disco juga sih It will hurt with every heartbeat Aduh <laughs> Menjeleng ya <laughs> Ininya. It will hurt with every heartbeat <laughs> ya, awal, nyanyi. Coba kalian search-search aja ya Si Robin ini Terus nextnya itu nomor 6 Itu ada Emilia I'm a big big girl G Girl <laughs> <laughs> Kok aku jadi apa yang nyanyi? Kamu yang nyanyi ya, Aku <laughs> Coba, coba, coba Aku yang pura-pura lip I'm a big, big, girl in a big big, world and there's a, It's not a big, big deal if you leave me Ya, bagus loh, ya do, do, do do, <laughs> okay. Oh, oh, oh iya. lirik <laughs> <laughs> <Kansing laughs> dia kena audit loh <laughs> Nomor tujuh itu adalah Meha. Kau nggak tahu? Nggak. It's all about the money. Oh, itu. It's all ka. about the den den den den. I don't think it's funny. Na na na na na. Iya. Nah. Yeah. <laughs> Kau nggak tahu? Tapi lo tau kan lagunya? Tahu. Nah, uh, itu hey. ternyata dari Swedia. Wow. Wownya gimana? <laughs> Wownya maksa ya. Next nomor delapan nomor 8 itu adalah euro lagu papa nih Ta da da tahu udah tahu sendiri kan The final countdown ya itu di nyanyi eh di youtube itu 840 juta kali ditonton kurang terlalu banyak sih, ada yang miliaran juga sih masih kan banget next itu nomor 9 adalah the cardigan coba, bisa nggak mainin? aku kayaknya ininya nggak bener soalnya Doi ini dia tuning dulu gimana dia tuning dulu, silahkan di ya. Apa sih? Kok jadi nirvana? <laughs> Ini aku inget banget waktu masih kecil SD kayaknya Kamu udah kuliah ya? <laughs> Tuhan kamu udah berarti balik. Terus yang nomor 10 itu adalah Ace of Base Gimana lagunya? I saw the sign <laughs> Dia tinggi banget <laughs> Aku ga tau ngambil suara, aku tau... I, I saw the sign I saw the sign Gimana sih? <laughs> I saw the sign Love is demanding Without understanding I saw the sign Lanjut Nomor 11 adalah Rockset. Ini baru wow. uh, ini ya baru tiada Agu patah hati sedunia. Aku tahunya itu in my seven love. Aku baru tahu loh kalau itu karena aku punya memori lagu ini, aku inget banget. Aku pulang kampung dari Sumatera ke Jawa naik mobil, punya kaset, rock set, dan itu disetel terus selama perjalanan tiga hari di dalam perjalanan tuh. Dan akhirnya itu tertanam di dalam benakku Coba ya. good somehow the wind blows. Oh. Dang. mau digitarin lagi eh, di kukul Ukulelerin, ukulelerin. <laughs> dan yang paling terakhir yang paling populer juga dia punya museum di Swedia dan terkenal banget di seluruh dunia Silahkan nyanyikan dan tebak judulnya <laughs> Kami kasih waktu 10 detik <laughs> Okay. Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything lagu lainnya dancing queen you are the dancing queen don't... udah bisa menebak belum? Ya. belum bisa nebak juga. Itu adalah ABBA. ABBA kalau di Indonesia. Ternyata kalau di Swedia itu manggilnya ABBA. Oh, selama ini aku salah bilangnya. Lagu ABBA ternyata ABBA. Kayak itu juga j Apa kui? Ysk. Oh iya. Itu bacanya gitu ya. Ish. Ish gitu bacanya. Iya, enjoy es kaya gitu ya. Oh, itu merek Swedia kan? In Denmark. Oh, Denmark itu bacanya. Ih, ih, gitu mulutnya harus maju. Ih, oke, itu dulu semua lagu yang. Uh, dari Swedia. Kalau misalnya kalian punya lagu-lagu lain yang mungkin kalian tahu dari Swedia, silahkan komen di kolom komentar. Oke. Okay? Terus terima kasih buat Ibu Fidi <laughs> sudah mau tampil di studionya. Studio. Apakah saya perlu juga untuk nih untuk konsen yeah. untuk tampil? Oh, baiklah Nanti saya printkan dulu ya. Oke. Okay, makasih udah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga kasih jempolnya dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tahu sama lagu ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Heido. Oh, heido.